Hati-hati Dolar New Zealand, USD sedang tertahan di sekitar area kritis. Secara umum, bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0,70312 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,70626. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Agustus tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212